bu ujungnya kan kayaknya besok purna ya iya bulan depan kayaknya nah kita mau ngadu apa ya hmm. aku nggak sempat belanja keluar ngadu apa ya kayaknya beliau suka itu deh anggrek gimana kalau kita kasih kado anggrek aja tapi aku nggak punya yang lagi cuma hmm di dalam kayaknya ada deh sebentar ya ya yeah. nah gimana kalau kita kasih ini hmm. Waduh, tapi ini potnya kayak gini demi sekali. Iya, kelihatan akarnya apa? Kurang, gimana ya kalau buat kayak kurang luas gitu loh? Kayaknya aku ada ide deh. Gimana kalau kita tempelin di papan pinas? Ditempelin di papan pinas, maksudnya ditempel di pohon gitu? Ini kan di papan kulit pinas, jadi kulit kayu pinas gitu. Hmm. Ada contohnya nggak? Kayaknya aku pernah lihat deh. Nah, seperti ini. Wih. Kok oh, jadi cantik Itu banget? Itu jadi kayak tadinya kayak gini. Iya. Kalau uh. nah, ditempel jadi seperti ini. Kok beda jauh ya? Nah, ini kayaknya masuk lah Jadi lebih cantik ya. Pasti hmm. Bu Yu nah. senang banget deh. Wah oh, ini kayak plastik malah ya? Iya, kayak bunga malah. Terus ini apa ini? Itu Ini mainan anak bonus. <laughs> Itu pupuknya. Jadi ada oh. pupuk eh uh, list di dalam uh, basket atau keranjang. Oh, hmm, masuk nih. Ini, ini, Coba kita tempelin yuk barang-barang yuk. Oke okay deh. Eh papan pinusnya aku ngambil di hutan dulu ya. Siap. Mau nanti dulu ya. Hawas ya. Ketemu macan nanti. <laughs> <Yeah>. <laughs> A Itu Ya, oke okay, oke okay. makasih infonya ya. Gimana siap berangkat ini? Ini Tung udah siap loh guys. tinggal bungkus kan. <laughs> eh, eh, eh. kenapa? Ini tadi baru aja telepon borok katanya Hah? Bu Yumi diundur purna tugasnya diundur berapa hari diundur dua tahun waduh hai <laughs> hey, sob di sini Laila di sini Laila di sini meski jarang kita jauh tapi kita masih bisa saling berbagi ya. kemarin kita sudah menjelaskan anggrek Gramatophilum. macan gram atau film skriptum dan mungkin coba sekalian bosan dengan anggrek yang selalu dipot kali ini hari ini sobat sekalian untuk membuat anggrek tampil tidak biasa yaitu ditempelkan ke papan kulit pinus nanti akan seperti apa hasilnya sebuah penasaran nanti akan dipandu oleh Bella dan Laila keepin hari terus ya. gram atau pilum scriptum. Nah, eh, hari ini kita akan belajar bagaimana eh, menambah nilai keindahan ya atau dan menambah nilai jual juga pada anggrek yang kita punya. Nah, di sini kita punya anggrek Dendrobium ya, ya Victoria. Bisa teman-teman lihat ya, di sini bunganya cantik sekali dan menjuntai ke bawah nah Gimana sih kalau anggrek ini kita tempel di papan pinus Yuk kita lihat bagaimana caranya Alat yang kita butuhkan hanya berupa benang Kemudian gunting dan tentunya papan pinus ini Caranya kita keluarkan dulu anggrek dari potnya ya sobat kemudian kita bisa kurangi beberapa media tanam yang menempel agar tidak terlalu menggembung ketika ditempelkan pada papan pinus nah posisinya tentunya karena kita ingin menonjolkan bunganya kita biarkan bunganya berada di bagian depan dan menjuntai ke bawah ya sobat nah seperti ini kemudian kita ikat dengan benang Nah, begini ya, sobat. Hasilnya tentu terlihat lebih cantik, kan? Kita bisa gantung di rumah kita, dan tentunya ini bisa menambah nilai jual jika anggrek ini nanti dijual. Jangan lupa kita pasang level ya, agar kita bisa mengingat anggrek apa yang kita tanam hari ini. Oh ya, sobat, jangan lupa ya, karena uh, anggreknya kita tempel, maka kita perlu memberikan pupuk slow release dengan basket ya, seperti ini contohnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kita punya basketnya dan ada pupuk slow release. Kita masukkan sedikit saja ke dalam basket. Kemudian kita tutup Dan kita tancapkan pada media tanam anggreknya ya Nah jadi deh ini akan memberikan nutrisi pada tanaman anggrek yang kita miliki Dengan basket seperti ini selain rapi Karena ditempel kalau kita tabur kan pasti jatuh selain rapi juga menambah keindahan jadi orang tuh penasaran tuh ada apanya sih gitu dan anggrek yang cocok untuk ditempelkan di papan seperti ini Hari menyarankan terutama anggrek-anggrek dengan bunga yang kecil tetapi Bunganya banyak dan menjuntai jadi akan sangat menarik ketika anggrek yang bunganya densely atau menjuntai itu ditempelkan di papan seperti ini. Caranya cukup mudah, ya, sobat. Kalian, sobat, bisa mempraktekannya di rumah. Jadi, tampilannya sangat berbeda ketika tadi masih di pot seperti ini, dengan sudah ditempelkan papan kulit finas. Semakin elegan, ya, Bu, ya, iya. semakin elegan, kemudian menambah edit value. Jadi, kesannya itu mewah. Jadi, sangat cocok untuk diaduk atau mungkin untuk diberikan ke... Orang-orang spesial, orang-orang tercinta Itu akan lebih Berkesan di hati Sobat bisa mencobanya di rumah Semoga yang kami sampaikan Bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya